Michael Jumalor Tingkah laku para manusia seperti kalian itu sudah semestinya seluruh warga tahu Sesuai fakta kenyataan bukti dan saksi yang ada Jadi mau sebanyaknya preman kalian datangkan membeking dengan mengatasnamakan pergaulan serta rasis persaudaraan Untuk manipulasi keadaan sekitar agar secara bersama meneradikalkan kekuasaan kalian yang melebihi Tuhan Pasti kehidupan saya telah mati Karena kearoganan berkesewenangan kesaharian kalian Untuk melakukan penindasan terus-menerus Beserta pengeksploitasian selama ini Tentulah sangat dalam di hati Jadi karena ini kasusnya tentang kehidupan Yang sudah pastinya ada pidana hukum hamnya Untuk penjahat kemanusiaan seperti kalian Maka mutlaklah Seluruh warga lingkungan dan bangsa Indonesia Serta dunia mengetahuinya karena jika bicara soal keadilan, saya kembalikan dalam bunyi sila keempat dan kelima Pancasila bangsa Indonesia kita. Dikarenakan sila pertama dan kedua sudah tidak mempan lagi terhadap kalian, tentu jangan sampai kita menggunakan sila ketiga untuk paham rezim yang baru. Karena jika itu terjadi, maka tamatlah Republik Indonesia.